Sang bagimu gaya cantik di sini akan selalu mengagumi. Sering datanglah bayang ayumu biar hanya selalu hadir di dalam mimpi paginya hari ini merungak bunga di hati.